Assalamualaikum Sobat Aski Biasa ngetik di word dengan cara seperti ini Cara bikin titik 2 Dengan mudah dan secara rapi buat seperti itu ya Gimana cara benarnya Langsung disimak aja ya Saya berikan contoh buat biodata ya Kita langsung ke insert ya kita masuk dua kali satu table ya sesuai dengan kebutuhan table aja nama dua Abi menawar ini contohnya ya kalau saya kita buat tabelnya ini kita rapikan ya kita geser aja ke kiri ya Nah dengan seperti itu rapi kalau mau nambah table itu bisa ke bawah ya kita klik paste aja terus kita no border aja ya selesai semoga bermanfaat silahkan mencoba